seia menyudahi seka tak bisa tak sama lagi bersama dihadapi engkau pun seperti Sepimu diobatinya, terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada, ingkakah kita? Seperti ku berbohong dan curangimu Kurangan bunga baru, jiwa sepimu Kira, hilang bayangmu namun tiap dengar yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu detik-detik terus meninggalkan the Seperti ku berbohong dan curangimu Aku coba dengan yang baru kan hilang bayangmu Namun tiap dengan yang baru Rasanya seperti